Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Exito Gallery kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk membuat desain kaos langsung saja kita buka aplikasi Corel -nya. untuk aplikasi Corel saya menggunakan versi 2020 semisal teman-teman menggunakan versi lainnya Uh, tentunya tidak jadi masalah ya, soalnya tampilan dari menu dan toolsnya hampir sama. Kita bikin lembar kerja baru dulu. kontrol tekan Control dan N pada keyboard atau File dan klik New. Klik File, sorry, klik File dan klik New. Ukurannya kita gunakan F4 dan satuannya cm setelah itu teman-teman bisa download dulu link bahan mockup yang sudah saya sediakan linknya sudah saya sediakan di deskripsi ya bisa di download dulu dan gratis untuk teman-teman ya setelah didownload langsung saja dibuka filenya dan tampilannya seperti ini kita select all dulu atau bisa tekan ctrl Kontrol A pada keyboard, terus copy, kontrol C pada keyboard, dan paste. Oke, okay. objek mockupnya udah kita pindah di lembar kerja yang baru, dan file yang ini kita hapus aja karena udah tidak dibutuhkan. Mungkin teman-teman bisa gunakan untuk kreativitas teman-teman sendiri untuk belajar lagi belajar sendiri selanjutnya kita fokus ke menu objek untuk yang belum ada tampilan menu objeknya teman-teman bisa buka di menu window terus docker dan klik objek yang ini teman-teman oke tampilannya seperti ini di layar satu ini ada depan dan belakang. Untuk depan sendiri, ini adalah objek yang sebelah kiri. Ini adalah kaos yang bagian depan, dan belakang ini objek yang sebelah kanan. Ini adalah kaos belakang. Jika teman-teman ingin mengganti warna, untuk warna kaosnya itu sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal klik segitiga kecil yang di sini, hasilnya seperti ini, dan klik kaos. setelah itu teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman suka contohnya kuning yang belakang juga semisal jika ingin dirubah caranya pun sama di atas uh, layar kaos ini ini ada shadow untuk shadow juga bisa kita tipiskan atau mungkin kita lebih tebalkan warnanya lagi dengan cara ini ya teman teman masuk ke transparansi transparansi tools ini atau bisa tekan U pada keyboard di menu opacity nya transparansinya kita tambahkan ke 85 atau 90 sekitar tulis 90 aja jadi hasilnya nanti lebih soft karena saya ingin menggunakan pesan warna hitam saya kembalikan lagi ke 75 biar lebih tajam dan tidak terlalu samar di warna hitamnya kita rubah juga untuk warna kaosnya kembali ke warna hitam oke okay, seperti ini kali ini saya ingin membuat desain kaos astronot dengan gambar kartun yang ini klik kanan open image in new tab Oke okay, teman-teman ini hasil gambar yang tadi kita download Tadi saya download maksudnya <tuh> Ini masih dalam bentuk JPEG ya Dan di samping as objek astronotnya ini ada kotak-kotak kecil Dan ini harus kita hilangkan dulu Karena kalau tidak dihilangkan hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini jadi kita harus hilangkan dulu dan ini filenya nya masih ekstensi file masih ini masih file jpeg jadi nggak bisa dirubah di atau di otak untuk objeknya klik kanan pada gambar yang masih uh, berupa file jpeg pilih outline trace dan pilih line art oke okay. pilih spesifik spesifik klik pada background yang ingin dihilangkan atau warna background yang ingin dihilangkan pilih oke okay. hasilnya seperti ini ya oke okay. ini adalah file jpeg dan sebelahnya ini adalah file yang udah ditrace tadi ini ada file vector jadi ini udah tidak file gambar lagi contohnya seperti ini kita ganti warna kuning mungkin kita ganti warna sesuai selera aja. Ini udah bisa, contoh seperti ini. Tapi saya ingin menggunakan warna sesuai yang digambar aja. Dari file ini, kita terapkan langsung di bagian belakang. Kita sesuaikan dulu untuk ukurannya. beli tulisan di sini. Kita font, kita ganti fontnya dulu. Ini sesuai selera aja untuk fontnya. astronot kartun. Kita rubah font, ya. Kita sesuaikan dulu. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Dan kita seleksi dua font ini kita pindah sini bagian depannya kita berkecil untuk di bagian dada tulisan di bagian dada seperti ini tampilannya teman-teman kita -teman. kasih warna merah ya oke kita kasih warna merah saja teman-teman klik kiri dua kali di menu tools rectangle tool atau F6 tekan shift pada keyboard dan kita geser ini ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kita kasih background warna abu mungkin. Kita lebih dekatkan sedikit teman-teman ya. Kita select all untuk yang ini, area yang di belakang ini. Oke, okay, kita bikin atas bawah seperti ini. terus select all semuanya, kita group dulu semuanya teman-teman selanjutnya kita shift dan kita klik pada background tekan C dan E, C maksudnya untuk center kanan kirinya E ini untuk center atas bawahnya untuk warna backgroundnya kita kasih gradasi ya teman-teman biar lebih tidak monoton. Ini kasih black 20% dan yang bawah kita tarik ini black 30%. Kita bisa tambahkan teks ini bagian depan. kasih warna putih. fontnya bisa kita rubah. Oke. Okay. geser ke bawah sedikit tampilannya seperti ini teman-teman untuk gambar astronotnya yang ini kita transparansi dulu seperti ini teman-teman kita taruh di tengah-tengah objeknya ini biar lebih menarik aja. dengan cara klik objek power clip dan pilih ini please insert frame Oke okay. jadi objek yang tadi itu udah masuk ke dalam area background ini ya teman-teman untuk mengeditnya kita tekan control dan klik pada backgroundnya atau bisa diklik menu edit ini Oke okay. kita ketilkan dulu ini juga kita copy area yang F4 ini lembar kerjanya kita samakan aja kita copy keluar nah seperti ini tampilan desainnya teman-teman ini bisa diekspor dulu dengan cara klik file export atau ctrl-e pada keyboard kita dulu ya teman-teman tipe filenya jpeg kita rubah ke RGB dulu seperti ini untuk resolusinya kasih 300 teman-teman lalu klik OK kita cek dulu filenya. Oke tutorial desain kaos kali ini udah selesai untuk hasilnya lumayan simpel ya. Tapi teman-teman bisa kembangkan sendiri, mungkin bisa lebih kreatif dari ini atau mungkin ada karya-karya tangan sendiri, buatan desain sendiri itu malah lebih bagus. mockup up kaosnya udah saya sediakan di deskripsi, tinggal download aja. Bisa untuk latihan, atau mungkin untuk promosi desain sendiri ke media sosial. Silahkan digunakan jika teman-teman ada pertanyaan, atau mungkin masih ada yang bingung. Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.